hati yang bicara deng sesungguhnya secoba so, perlapas semua diakin sempurna Yeah Cinta Matahan sayang Sampai di Apa semua doa, kita